Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina Man yahdihillah falamudillah lah Wa man yudlil falahadiyalah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 Wa khairal hadhi, محمد muhammadin sallallahu عليه wa ala alihi wa sallam. Wa sharral umuri محدثة fa inna kulla muhdasatin وكل wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin النار a'adhanallahu wa والمسلمات إخواني nar. في الله Rahimani Warahmatullahi Taala Jami'an. Alhamdulillah. Semata kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus merikan kepada kita nikmatnya dan mengendurahkan kepada kita sekalian curahan kasih sayangnya sehingga kembali pada malam hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita sekalian dan memberikan kemudahan terus berada di atas penghambaan kepadanya. Di malam hari ini, di malam ke-16 di bulan Syakban, Allah subhanahu wa ta'ala tak lama lagi, insyaAllah dengan izinnya semata, akan mempertemukan kita sekalian kaum muslimin dengan salah satu dari kutamaan dari Allah dari waktu-waktu yang mulia dalam kehidupan seorang muslim dalam beribadah yaitu bulan mubarak bulan yang penuh dengan keberkahan bulan suci Ramadan sekitar 14 malam lagi Allah subhanahu wa ta'ala akan menghususkan berbagai jenis keutamaan dan kemuliaan kepada kita sekalian umat Islam. Di antara keutamaan tersebut, apa yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis Bukhari Muslim. Ida ja'a ramadhan, utihat abu'abul jannah. وَغُلِّقَتْ abwabun Apabila telah masuk bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu surga. Dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Dan akan dirantai di seluruh syaitan. Maka, kapan ada pengumuman... Dari pemerintah negeri kaum muslimin. Mengumumkan pengumuman masuknya satu Ramadan. Di malam itu. Dan telah disyaratkan kita untuk menegakkan solat tarawih. Dengan berjamaah di masjid-masjid. menandakan masuknya Ramadan. Maka sejak itulah. Setelah terbenamnya matahari di bulan Syakban. Dan memasuki bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala membuka delapan pintu surganya. Allah subhanahu wa ta'ala menutup tujuh pintu nerakanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat dan maha agung. membelenggu merantai syaitan-syaitan. Ini seluruhnya hanya dikhususkan kepada umat Islam. Kepada umat yang hanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beriman kepada Rasulnya. Tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Kutaman-kutaman yang banyak dalam bulan suci Ramadan. Maka kita sebagai kaum Muslimin. Dan Muslimat. Berusaha. Menjadi hamba-hamba yang terbaik. Di dalam. Mengisi waktu-waktu kita. Di dalam memanfaatkan kesempatan yang sangat besar ini. Dari. Ibadah. Dengan penuh kesungguhan. Dari ketawakkalan Hanya kepadanya. Agar kita diberikan kekuatan dan kemudahan. Dan senantiasa terus kita berusaha dengan sebaiknya. Menjalankan ibadah-ibadah terutama. Yang Allah subhanahu wa ta'ala fardukan secara khusus. Yang hanya datang sekali setahun. yaitu penegakan puasa Ramadan. Demi menyempurnakan rukun Islam kita sekalian. Tak ada kesempatan menyempurnakan rukun Islam kita sekalian. kecuali hanya di bulan Ramadhan ini. Maka jika berlalu Ramadhan tanpa ada kesungguhan menjalankan ibadah rukun Islamnya. Maka akan percuma kehidupan Islamnya dalam beribadah kepada Allah. Tatkala Allah memberikan kesempatan lantas dia menelantarkannya dengan sia-sia. Ya. Maka hendaklah kita menghayati, memahami akan baiknya kesempatan ini. Dan berusaha terus untuk memperoleh berbagai jenis keberkahan-keberkahan yang Allah siapkan di bulan suci Ramadhan. Oleh kerana itu, pada kesempatan berbahagia ini, dengan izin Allah, kita akan membahas bagaimana kiat-kiat agar Ramadhan kita ini menjadi lebih baik. Pertama hendaklah kita bergembira dengan kegembiraan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap kaum muslimin di seluruh penjuru dunia tatkala Allah Subhanahu wa taala menjumpakan mereka dengan bulan suci Ramadan maka bergembiralah dengan hal tersebut. Dan ketahuilah Kegembiraan itu. Adalah lebih baik. Bergembira dengan dijumpakannya kita dengan bulan Ramadan. Adalah lebih baik. Daripada segala usaha. Segala dunia yang kita miliki. Allah SWT berfirman dalam surah Yunus ayat 58. Kul bi fadlillah wa rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un Katakan Rasulullah sampaikanlah kepada umatmu Bi semata karena keutamaan dari Allah wa rahmatihi semata karena kasih sayang Allah rahmatnya yang maha luas fa bi maka hendaklah mereka umat muwahi muhammad. Dengan hal tersebut. Dengan kutaman dari Allah. Dan dengan besarnya rahmat Allah kepada kaum muslimin. Hendaklah mereka bergembira. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan. Menyuruh kita untuk bergembira. Setelah kita merasakan dan menikmati. Dari sekian banyak keutamaan-keutamaan yang ada di sisi Allah. Dan dari sekian luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dijumpakannya kaum muslimin dengan bulan suci Ramadan insyaallah. Bergembira. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan ini dengan kutaman dari Allah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu lebih baik mimma yajma'un daripada apa yang mereka kumpulkan. Min dunia dari apa mereka kumpulkan dari segala perbendaharaan perhiasan dunia ini. Cukuplah kita merasakan nikmatnya beribadah. Allah berikan kita taufik, semata-kutaman darinya, dan kemudahan darinya. Lantas, kita mampu menghambakan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita ada lebih baik dari segala dunia yang selama ini kita kumpulkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan sendiri bahwasanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bal tuqsirun al dunya wal-akhiratu khairu wa abakak. Sering kita dengarkan di salat Jumat. Firakat pertama tatkali imam membaca sabihiswa rabbikal a'la. Allah menyebutkan di pertengahan ayat-ayatnya. Bal tu'firunal hayatat dunia Tapi kalian wahai manusia Lebih Mendahulukan hayatat dunia Lebih memprioritaskan Kehidupan dunia Padahal akhirat itu Khairul wa abakak Akhirat lebih baik Dan lebih kekal Akhirat Kehidupan yang kekal abadi Itulah kehidupan yang terbaik Kehidupan yang kekal Adapun dunia ini penuh dengan tipu daya dan permainan. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَا تَعُلْغُرُرُ Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Iya. Dunia akan fana. Akan sirna. Bersama sirnanya seluruh alam semesta. Kita akan meninggalkan dunia ini dan menuju kepada kehidupan akhirat. Maka itulah yang kita usahakan. Dan dengan cara... Persiapannya adalah dengan penghambaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Terkhusus, tatkala Allah Subhanahu Wataala memberikan kepada kita sekalian dari sekian kutaman tersebut adalah nikmat berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka bergembiralah. Itu lebih baik dari sekian dunia yang kita miliki selama ini. Ada kisah yang sangat menarik. Di dalam kisah para sahabat yang hidup bersama Nabi SAW. Juratkan Imam Ahmad dan selainnya. Tentang dua orang. Dari Bani Qudu'ah. Datang ke negeri Madinah. Menyatakan keislamannya di hadapan Nabi SAW. Dua orang ini bersama-sama. Menyatakan keislaman. Masuk sebagai umat Kaum Muslimin, kemudian salah satu dari keduanya diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang berperang di medan jihad, dan diberikan keutamaan menjadi orang-orang yang meninggal di medan jihad mendapatkan pahala syuhada. Orang yang kedua. Yang juga tadi bersama-sama dengan yang tadi mati syahid. Bersama-sama star dalam keislaman. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kutamaan kepadanya dengan umur yang lebih panjang. Dengan umur yang lebih panjang. Dia mampu diberikan kesempatan menjumpai lagi bulan Ramadan berikutnya. Dan diberikan taufik untuk beribadah. Di umur yang panjang yang Allah berikan. Maka... Sahabat yang mulia, dari salah satu sahabat-sahabat yang telah dijamin masuk surga, yaitu bernama Tolha bin Ubaidillah, Radiallahutaalaan, bermimpi tentang perihal dua orang tadi. Dia melihat dalam mimpinya bahwasanya orang yang terakhir meninggal, yang meninggal di pembaringan biasa, bukan di medan jihad. Ternyata lebih dahulu dipanggil untuk masuk surga, baru kemudian orang yang mati syahid. Maka bin Ubaidillah radhiallahu taala menceritakan perihal ini kepada kawan-kawannya para sahabat, karena ketajuan yang terdapat pada kisah mimpinya, hingga kisah ini terdengarlah sampai ke telinga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, "Atajabuna nami dzalik? Apa kalian merasa takjub dengan perkara demikian? Perkara orang tersebut bahwasanya yang lebih dahulu masuk surga ternyata yang meninggal di pembaringan biasa, bukan di medan jihad." Maka Nabi ingin meluruskan, "Mengapa demikian? Dia lebih dahulu masuk surga daripada yang mati syahid." Kata Nabi SAW, sama Bukankah yang tadi diberikan panjang umur. Satu tahun kemudian baru wafat. Daripada yang tadi mati syahid. Bukankah dia diberikan kesempatan lagi untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan dia menegakkan sama Ramadan. Dia menegakkan puasa Ramadannya. Menyempurnakan rukun Islamnya lagi. Itu satu keutamaan. Yang tidak diberikan kepada yang mati syahid. Di tahun sebelumnya. Alaysa qada' salla. Sittata alaf raka'ah. Kada wa kada. Dan bukankah tadi yang diberikan panjang umur satu tahun kemudian. Dia mampu menegakkan solat. 6.000 raka'at. Solat begini dan begini. Dari solat fardu. Dari solat sunnahnya. Dia mampu tegakkan 6.000 raka'at. Selama setahun. Ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala Memberikan kutaman lebih kepada hambanya yang diberikan kesempatan panjang umur dan diberikan kemuliaan berada lagi dalam bulan Ramadan dengan catatan. Dengan catatan yang penting bahwasanya hamba ini mengisi panjang umurnya bukan sekedar panjang umur tanpa ada amalan. Tapi dia mengisi Ramadannya dengan ibadah, dengan kesungguhan. Dalam umur panjangnya setahun yang mampu menegakkan 6.000 rakaatnya ini menunjukkan kutaman yang Allah berikan kepada siapa saja dari hamba-hamba Allah ketika diberikan nikmat umur dan dia memperbaiki ibadahnya sebagai bentuk kesyukuran dari nikmat umur tersebut. Benarlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan. Kad kalau Nabi ditanya, Ya Rasulullah, ayun nas khair, wahai utusan Allah. Siapakah manusia yang terbaik? <coughs> Siapakah manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas, manusia yang terbaik man taala umruhu wa amaluhu. Manusia yang terbaik adalah manusia yang panjang umurnya dan dia hasuna amaluhu dan dia bagus amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa karena dia memanfaatkan umurnya dengan sebaiknya karena dia mengetahui nikmat yang sangat besar dari dijumpakannya seorang muslim dengan bulan suci Ramadan ini dari keutamaan kaum muslimin yang hanya diberikan kepada kita sekalian tatkala kita diberikan nikmat berjumpa dengan bulan suci Ramadan kemudian Agar Ramadan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna dalam kehidupan kaum muslimin hendaklah dia memanfaatkan waktu-waktunya dengan ibadah dengan penuh kesungguhan siang dan malamnya hanya dalam bulan Ramadan semata terdapat kesempatan terbesar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keutamaan dengan ibadah siang dan malam secara penuh. 30 hari. Oleh karena itu disebutkan oleh perkataan Imam Ibn Rajab. al-Hambali, Rahimahullahu ta'ala dalam kitab. Al-Tawiful Ma'arif. Wa'lam. Anna lil-mu'min. Yajatayu'lahu fi syahri ramadhan jihadan. Ketahuilah. Sesungguhnya bagi orang beriman. Berkumpul padanya. Di dalam bulan suci Ramadhan. Jihadan. Dua bentuk jihad. Yang pertama. Jihadun bin Nahar ala siam. Jihad di siang harinya dengan ibadah puasa Ramadhan. Dan kedua. Jihadun bin Layli ala al Qiyam. Jihad di malam harinya. Dengan Qiyamul lail. Satu bulan Ramadhan. 29 atau 30 hari. Siang. Kita diberikan kutaman dengan jihad berupa ibadah puasa. Malamnya diberikan kutaman lagi berjihad dengan ibadah Qiyamul Lailnya. Esoknya lagi siangnya berpuasa lagi dengan sebaik-baiknya. Malam harinya lagi kita lagi tegakkan Qiyamul Lail. Berjamaah bersama kaum muslimin. Terus menerus. 29 dan 30 hari. Atau 30 hari kita seluruhnya hidupkan siang malam kita dalam penghambaan yang agung. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini menunjukkan. Tidak pada waktu-waktu yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala. mengkhususkan Kaum muslimin. Dikumpulkannya dua jihad. Yang sangat besar. Di siang dan di malam harinya. Di waktu yang bersamaan. Dalam satu bulan. Secara khusus di bulan Ramadan. Maka kita. Perlu banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semata hendaklah kita bertawakal bertawakal bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang memberikan kemudahan kepada kita. Dialah yang memberikan taufiknya kepada kita sekalian. Sehingga kita mampu menegakkan ibadah-ibadah tersebut. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iya. kemudian yang berikutnya, pahamilah bahwasanya Ramadan tersebut banyak kutaman-kutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dalamnya dari berbagai keberkahan bulan suci Ramadan, di antaranya adalah di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan akan keutamaan doa terkabulkan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadhan. Perhatikan ayat-ayat tentang ibadah puasa yang terdapat dalam Al-Qur'an dari ayat 183 surah Al-Baqarah hingga 187. 5 ayat. Ya. Di 183 penyebutan tentang syariat ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 184 penyebutan tentang ayyama ma'dudat, hari-hari yang berbilang. 185 penyebutan tentang bulan Ramadan, bulan Al-Quran, syahru ramadzan alladzii unzila fiihil Al qur'an. 186 Allah berfirman tentang doa. Wajda saalaqa ibadi anni, fa inni ujibu an. hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang saya. Jawablah, sungguh saya maha dekat dengan hambaku. Saya mengabulkan doa doanya orang yang berdoa kepadaku. Diat perhatikan. Dan di 187 Kembali lagi ayat tentang hukum puasa. Tentang penghalalan di waktu malam. Seorang berpuasa telah dihalalkan. Segala hal termasuk mendekati istrinya. Uhillalakum laylatasyamirrafasu ila ikum. Ayat ini tentang ayat-ayat puasa 183 hingga 187. Mengapa Allah selipkan? Allah selipkan, sisipkan dari ayat-ayat hukum-hukum puasa... Disisipkan tentang ayat doa di 186. Ini ada rahasia yang dikemukakan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya. tatkala ayat tentang puasa, hukum-hukum puasa, Allah sisipkan tentang doa. Muta khalilatun bainal ayat siyam terdapat dalam sisipan ayat-ayat puasa menunjukkan secara khusus. Bahawasanya Allah ingin menegaskan. Menyebutkan keutamaan Ramadan sebagai ibadah puasa. Bahawasanya dalam puasa Ramadan terdapat doa mustajabah bagi orang yang berpuasa. Sehingga disebutkanlah ayat tentang doa di ayat-ayat puasa. Wa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watat da'i ida da'an. Ini kita harus hayati, hayati persis sebagaimana Allah firmankan. Jika Allah bertanya atau jika ada manusia bertanya kepada Mu Wahai Muhammad tentang saya, jawablah Allah Maha Dekat. Maka rasakanlah kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tatkala kita beribadah, Dan secara khusus tatkala dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepadanya. Ujibu Sungguh saya mengambulkan doanya orang yang berdoa kepadaku. Dan dikuatkan, ditegaskan dalam hadis Nabi SAW. Sungguh bagi orang yang berpuasa, terdapat da'wah, terdapat doa. La turad, yang tidak akan tertolak. Artinya, Dikabulkan, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesempatan. Makanya, kata para ulama, doanya orang puasa. Sejak dia menahan, sejak dia mengawali ibadah puasanya, diterbitnya fajar, hingga berbuka puasa, seluruhnya adalah waktu-waktu mustajabah. Sejak fajar, kita berpuasa hingga terus pagi, duha, siang, sore, hingga berbuka. Seluruh waktu kita ini berpuasa adalah waktu-waktu untuk berdoa. Dan itu hanya dikhususkan di bulan Ramadan. Seluruh waktunya. Dari fajar hingga terbenam matahari. Sebagai doa mustajabah. Maka ingin menjadi lebih baik manfaatkan Ramadan ini. Dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak memohon istighfar, ampunan terhadap diri-diri kita. Kemudian orang-orang yang kita sayangi, orang tua kita. Kemudian orang-orang yang punya hak-hak kebaikan dalam kita, pada kehidupan kita. Doakan pemerintah, negeri kita kaum muslimin, dan negeri kaum muslimin di dimanapun mereka berada. Ini semua adalah doa-doa yang patut untuk kita panjatkan selama kita berpuasa. Dan ini dikhususkan di bulan Ramadan. Iya. Yeah. Apalagi kalau kita menepati, bercocokan, bertepatan dengan saat-saat puasa Ramadan, bertepatan lagi dengan waktu-waktu mustajabah yang lainnya. Kita saat ibadah puasa Ramadan, kita berada di antara azan dan iqamat, kita mendengarkan azan, memenuhi panggilan Allah, kita mendengarkan salah sunnah, menunggu komat, maka di situ kita berdoa lagi. Maka kita mendapatkan dua keutamaan sebagai orang yang berpuasa, doa mustajabah dan menunggu komat antara azan komat adalah waktu mustajabah lagi. Iya, ini satu keutamaan yang sangat besar dan juga di waktu-waktu yang lainnya. Bukan hanya di waktu kita berpuasa, di malam harinya pula terdapat keutamaan kutamaan Ya Allah SWT khususkan bagi orang-orang untuk berdoa, sehingga mereka dikabulkan doanya, yaitu di mana. Di sepertiga malam terakhir Dan kita orang yang berpuasa Insya Allah Kita mengusahakan untuk bangun di waktu sahur Dan ketahuilah Sahur bahagian dari sepertiga malam terakhir Maka jangan luputkan Ibadah, doa Di waktu sahur Karena dia adalah bagian dari doa-doa Di waktu-waktu mustajabah Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Turun di sepertiga malam terakhir Kemudian di waktu sepertiga malam terakhirlah di situ saja. Tidak ada di waktu lainnya. Allah menyuruh dengan tiga seruan. Sebutkan dalam hadis qudsi riwayat Bukhari Muslim. Allah menyuruh, "Hal min sa'ilin fa'utiya, adakah yang meminta kepadaku? Fa'utiya, saya akan beri permintaannya. Hal min da'in fa astajiblah, adakah yang berdoa kepadaku? Saya akan ijabah doaannya." Hal min Ada yang memohon istighfar. Memohon ampunan akan dosa-dosanya. Dia mengingat dosa-dosanya. Dia menangisi, menyesali dosa-dosanya. Saya ampuni dosa-dosanya. Dia amalkan tersebut di waktu sepertiga malam terakhir. Terutama di waktu sahur. Menjelang dia menahan ibadah puasanya. Di sini adalah waktu khusus. Allah berikan keutamaan bagi kita untuk apa? memperbanyak. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Apalagi di waktu itulah pula. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Tasaharu fa'inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian. Bangunlah kalian untuk makan sahur. Fa'inna fis sahur barakah. Karena di sahur ada barakah. Ada berkah. Ada baraka'na dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahur dan riwayat hadis Boleh dibaca dengan fathah sinnya Sahur yang berarti Makanan sahurnya berberkah Dan boleh dibaca dengan Di doma sinnya Suhur artinya Perbuatannya di waktu sahur Dia bangun Maka itu juga berkah Maka jangan sekali lagi kita luputkan Kesempatan mulia ini Keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan dari keberkahan di waktu sahurnya. nya yeah. Iya. Disebutkan pula bahwasanya para malaikat bersalawat bagi orang-orang yang memanfaatkan waktu sahur dengan ibadah makan sahur. Innal malaikata yusalluna 'alal mutasahhirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala atau sungguh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada orang-orang yang bangun sahur yang bangun untuk menikmati makan sahurnya karena padanya terdapat keberkahan. Iya. Kemudian dari cat yang lainnya bahwasanya Ramadan tersebut puasa Ramadan adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan. Ibadah ini hanya dialah yang akan membalasnya secara langsung. Iya. Maka hendaklah kita memahami Ramadhan adalah ibadah puasa kesempatan terbesar untuk mendapatkan pahala yang terbanyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu al-hasana bi amsalihha illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi." Seluruh amalan anak cucu Adam itu kutaman kebaikan untuk dia anak cucu Adam. Satu kebaikan dia perbuat. Dia dapat gendakan sepuluh kali lipat. Kecuali puasa. Kata Allah dalam hadis Qudsi. Kecuali puasa. Puasa ini dari hambaku. Fa'innahu li. Adalah semata untuk saya. Wa ana ajazi bihi. Dan saya langsung akan membalas ibadah puasanya. Di hari kiamat. Maka ini kita hayati. Bagaimana puasa ini khusus? Ibadah? Ya Allah nanti balas kita kelak di hari kiamat. Tidak seperti ibadah-ibadah lainnya. Ini ibadah khusus. Kenapa? Disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdillah bin Hamad al-Usaimi Hafidahullah ta'ala salah seorang anggota hay'ah kibar ulama' anggota majlis ulama' besar di Saudi Arabia menerangkan Terdapat dua rahasia. <coughs> Mengapa puasa dikhususkan Allah yang membalasnya? Tidak seperti ibadah-ibadah lainnya. Kata beliau, An-Nasyam Sirrun Khafi Bain Allah wa Abdihi Sebab puasa itu adalah sir rahasia khafi yang tersembunyi Dari suatu ibadah antara Allah dengan hambanya. Ialah ibadah yang tersembunyi. Di ibadah khusus. Tidak ada mengetahui orang itu berpuasa. Kecuali Allah. Yang mengetahui pasti. Si A. Si B. Berpuasa adalah Allah. Bukan manusia. Sebab bagaimana? Terkadang seseorang ini. Berada di kamarnya. Berada di rumahnya. Dia mampu membatalkan puasanya. Dia mampu membuka lemari makanan. Membuka kulkasnya. Atau dia keluar pergi untuk mencari makanan. Sehingga di warung, di toko. Tapi dia tahu Allah melihatnya. Maka dia menjaga makan, minum dan segala perusak-perusak puasa. Dia jaga karena Allah melihatnya. Allah tahu. Walaupun dia di kamar. Walaupun dia di dalam rumah. Ada pendorong-pendorong untuk membatalkan puasanya. Tapi dia tidak lakukan. Itu rahasia antara dia dengan Allah. Tidak ada yang tahu dia berpuasa dengan sebaiknya. Dia menahan matanya dari keharaman. Menahan telinga dari segala keharaman. Menahan anggota badannya. Lisan dari segala dosa-dosa. Itu karena Allah yang dia takuti. Dia takut ibadah puasanya rusak. Ini ibadah rahasia. Maka Allah khususkan. Saya yang langsung membalasnya. Kapan? Ketika hamba menegakkan hakikat puasa dengan sebenarnya. Bagaimana hakikat puasa dengan sebenarnya? Dia bukan sekedar menahan makan dan minum, menahan dari mendekati pasangan, tapi betul-betul dia menahan dari segala keharaman-keharaman yang telah Allah haramkan. Dalam satu hadis Bukhari Muslim, Malam lam yada qaulaz-zur wal amala bihi wal jahla fa laysa hajatun fi ay tu'amahu wa syarabahu barang siapa yang tidak meninggalkan qaulazzur perkataan dusta dari segala perkataan-perkataan yang menimbulkan dosa menghina menggunjing mengadu domba dan semisalnya dari segala perkataan lisan yang mendorongnya kepada maksiat wal 'amala bihi dan dia tidak meninggalkan amalan perbuatan zur. perbuatan dusta dari segala perbuatan-perbuatan kebatilan. Yang kata para ulama. Perbuatan kebatilan. Perbuatan dusta. Ada seluruh keharaman. Karena dia ada kebatilan. Bukan kebenaran. Wal jahla Dan dia tidak meninggalkan kejahilan. Kata Syekh Salih Ustani. Kejahilan ada dua bentuk. Kejahilan adalah. Tarkul wajibat. Meninggalkan kewajiban-kewajiban. Dia tinggalkan kewajiban. Misalnya orang puasa. Tapi dia meninggalkan solat duhur, solat asar. Dia berpuasa, tapi meninggalkan sebahagian dari waktu-waktu solat, lima waktu. Maka itu ada kejahilan. Mana kedua? Kejahilan adalah terjatuh irtikabil muharromat. Dia terjatuh pada perkara keharoman. Di waktu puasa, dia tidak jaga dari keharoman. Dia lakukan keharoman. pada dia puasa. Matanya masih melihat kepada yang haram. Telinganya masih mendengarkan musik dan nyanyian. Anggota badannya, lisannya masih berkata dusta, masih menghina, masih menggunjing, menggosip, Aduh domba. Dia tidak jaga puasanya dengan sebenarnya dari segala perbuatan keharoman. Kata Nabi kita dalam hadis sahih tadi, dapat tidak meninggalkan paul perkataan dusta, perbuatan dusta. Dan kejahilan, maka Allah tidak butuh hajat kepada dia, dari dia meninggalkan makan minumnya. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minum. Artinya apa? Allah tidak butuh ibadah puasa karena sekedar menahan lapar dan haus. Bukan itu mana puasa sebenarnya. Mana puasa adalah lebih dari itu, menahan dirinya dengan sepenuhnya dari segala apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka dikuatkan dengan hadis yang lainnya, "Rubbas shaimin so hadduhu min, min siyamihi al wal -atas. Boleh jadi ada orang yang berpuasa tapi bahagian yang didapatkan dari puasanya adalah al Ada rasa lapar, wal-atash, dan rasa haus dahaganya Itu saja yang didapatkan Tapi ibadah, pahala yang besar di si Allah tidak didapatkan Karena apa? Dia tidak menjaga dari segala perusak-perusak puasanya Ini mana pertama? Rahasia antara hamba dengan Allah ta'ala dari ibadah puasanya Mana kedua? Mengapa puasa Allah khususkan balasannya? Karena dengan ibadah puasa tersebut. Fihi minat takhlisin Min hawaha. Terdapat pada ibadah puasa. Dia membersihkan jiwanya. Mensucikan jiwanya. Dari segala keinginan hawa-hawa nafsu. Kepada perbuatan maksiat dan keharaman. Maka dia menjaga jiwa. Menjaga hatinya. Dan hati tidak ada yang mengetahuinya. Kecuali Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sendiri akan membalasnya. Ia. Masih ada lagi dari mana-mana yang lain mengapa Ramadhan adalah suatu kesempatan terbesar. Yang mana kita sepantasnya memaksimalkan ibadah kesungguhan kita agar Ramadhan kita menjadi lebih baik dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Namun waktu telah membatasi kita, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah SWT agar diberikan panjang umur berjumpa dengan bulan suci Ramadhan dan diberikan kekuatan taufiknya untuk beramal di dalamnya bulan suci Ramadan dengan ibadah kewajiban dari salat lima waktu dari puasa Ramadan dari qiyamul lail dan segala ibadah-ibadah Allah Subhanahu wa taala cintai. Allahumma ballighna Ramadan wa inna fihi ala siyami wal qiyam wa sa'irul a'mal wa inna fihi ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wallahu ta'ala alam subhanahu wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.